Hai halo, bosku semuanya. Hai hai hai. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Modal 66.420 perak ya, bosku. Langsung kita gaskan di Quick Spin 20 aja langsung. Kita gaskan ya. Oke, kita langsung di bet uh, 500 ya. Jangan lupa double change dan centang kanan diaktifkan ya, bosku ya. Jangan lupa Langsung aja brother and sister bagi kalian yang belum tahu gua main di mana, gua main di website yang paling gacor ya, bosku. Website yang paling the best ini RTP-nya valid, pokoknya bonusnya beragam, berbagai macam bonus, ada yang dari mulai new member sampai bonus apa yang udah lama pun masih dapat bonus ya di sini ya bosku ya. Silahkan bagi kalian yang mau klaim-klaim bonus Bisa langsung aja gabung ke grup WA gue di sana kita bisa sharing-sharing Pola-pola gacor jam-jam gacor serta trik-trik RTP terbaru terupdate setiap harinya bosku ya Pokoknya valid banget dah RTP yang gue mainin ini Sudah terbukti Di beberapa kali ke permainan ini bosku ya Memang kadang-kadang RTP-nya agak sulit ya bosku ya uh, Walaupun sudah tinggi tapi belum sampai ke momennya jadi agak uh, agak skip. agak lama jadinya seperti yang gua mainin saat ini ini RTB sedang tinggi ya bosku ya gue coba langsung gasken ke buy spin aja langsung 40 ribu hal ini ya bosku ya semoga aja ini balik modal minimal ya bosku Entah kenapa gua pede banget pokoknya gue pengen buy spin aja langsung lah biar cepet ya bosku ya berharapnya sih cepet semoga aja dikasih cepet ya bosku ya tapi gua ingetin lagi bagi kalian yang belum pertama baru pertama kali main atau belum pernah main gua saranin untuk jangan ikutin apa per permainan gue ya boski apalagi kalau gue lagi main barbar -bar, tuh jangan diikuti ya bosku ya karena modal kalian harus gunain modal yang bebas ya bosku ya jangan gunain uang-uang yang dibutuhkan ya bosku uang kebutuhan sehari-hari jangan digunakan gunakan uang yang bebas uang yang apa namanya ini bosku ya Jangan gunakan uang Kebutuhan sehari-hari Apalagi sampai minjol-minjol Atau segala macem itu ya Jangan sampai minjem-minjem buat depo ya posky. Yang lebih baik Kalian sisihin aja ya Dari penghasilan kalian Entah dari gaji atau dapat Untung dari usaha kalian Atau jualan kalian nih, Kalian mau uh, Mau mainkan game ini Karena game ini tujuannya untuk memberikan kita hiburan ya bosku ya, jangan membuat beban tambahan dalam hidup kita karena hidup kita sudah berat ini bosku bebannya, aduh jangan ditambahin lagi dengan hutang-hutang ya bosku. makanya kita langsung aja bosku. Sepertinya ini cuma balik modal aja tapi nggak apa-apa ya bosku. namanya juga ya feeling kadang tepat kadang enggak, kadang mantap feeling, tapi ini ya lumayan ya. Lebih dari balik model sih masih dapat profit, tapi sedikit ya. Wah, sensasional bosku ya. udah kepencet lagi sensasional pertama kali. kan jangan dipencet dulu ya, bosku ya. Kalau baru dapat sensasional, jangan disentuh dulu, biarin aja dulu. Memang dari gua kepencet jadi karena saking terlalu bersemangatnya memberikan apa permainan yang untuk menghibur kalian, ya, bosku ya. Jadi kan, tontonan ini sebagai hiburan, jangan jadikan tontonan ini sebagai acuan ya bosku ya. untuk kalian bermain kalian bisa menggunakan pola-pola gua untuk mencoba pola-pola gua atau gunakan pola-pola kalian sendiri ya bosku ya yang pastinya gua hanya berbagi RTP yang terbaru yang terupdate tergacor setiap harinya bosku ya langsung aja ke grup ya gua kok linknya ada di kolom komentar dan di tentang channel bosku atau langsung aja ke tentang channel di sana juga Kalian bisa main di website yang gue mainin ini Ini websitenya gacor banget lu udah tahu sendiri lah ya lu bisa tonton video-video gue sebelumnya hmm. Pokoknya hari ini gue pengen main baru -bar ya Gue langsung byspin-byspin by spin aja ya uh, Semoga aja walaupun byspin-byspin by spin, Kita dapat cuan ya bosku ya Jangan sampai boncos Karena kalau udah boncos ya udah Kita harus depol lagi dong bosku untuk saat ini gue sih belum pernah ya Belum pernah depo lagi selama hampir satu bulan Karena website yang gue main ini Sangat banget banget Sangat sangat, sangat bagus ya bosku ya Jarang sekali gue depo Bener-bener Terakhir gue depo itu waktu gue main di website sebelah ya Gue masih depo-depo terus Sekarang di website yang gue mainin ini Bener-bener bagus banget ya Gue jarang banget depo Karena ya gue juga nyari profitnya ya sedikit-sedikit aja boski ya kecuali gue kayak lagi sekarang ini nih ini sebetulnya sih ya tinggal kisah-kisah uh, aja ya boski mau ya. ngabisin sih kalau misalnya ini enggak dapet ya habis ya udah nggak apa-apa kalau misalnya dapet ya bagus ya bosku ya. jadi lebih bagus dengan uh, mindset yang kalau udah hit, uang kita udah kita pertaruhkan ya anggap saja uang itu hilang jadi kalian nggak bakal tertekan kalau kalah dan kalian juga nggak bakal apa Uh, serakah kalau menang ya boski ya? Seperti gue ini aja nih, gue niat ngabisin ini nih emang niat. Makanya walaupun tadi nggak balik modal ya boski ya, gue langsung buy spin lagi, langsung 40.000 ribu ya. Kita gas aja kita hajar aja boski ya. buy spin terus pokoknya. Gak pakai lihat-lihat lagi, nggak pakai pola-pola lagi langsung kita gaskan ya. Hmm, mantap banget. Oke, okay, nice, nice banget, hajar bleh, mantul mantap banget coy, Wish nice, aduh, gue nyari, yang adem dulu ya, nyari tempat yang adem buat main, di depan kipas nih adem ini, malam ya, iseng-iseng aja sih yang siang bisa sih kurang gacor kalau siang. Gue biasanya gue kasih tahu ke kalian nih, kalau gue main di jam gacurnya. jam gacornya, gacor gue di tengah malam, bosku, ya, antara jam 1 sampai jam 3-an, gue biasanya ini. <kosok> Selain karena memang gacor dan di jam-jam itu tuh tenang banget, ya, bosku, ya. Itu jamnya, jam tenang banget, jadi kita minim gangguan. Feeling kita juga pasti lebih bagus di jam-jam yang sangat tenang seperti itu, bosku. Mantap sekali sensasional lagi, gas kena ajalah langsung. Biarin aja bosku. Naik turun, naik turun ya. nggak apa apalah. Namanya juga kita lagi edanken lah. Oh, Pokoknya mantap. Lumayan, daripada lumayan. tadi beli 80.000, dapat 40.000. Sekarang beli 40.000, dapat 80.000. the fuck, emang ini. Neng inches neng inches Oke, kita coba manualin dulu. Eh, manualin, kita pakai otomatis 10 aja ya, Bosku? Ya, bagi spin otomatis aja dulu. Capek juga, woi, pintu Aduh. Jadi ngantuk ya, Bosku? Ya, ini nih, kalau permainan kita pakai spin turbo atau spin cepat ya. Eh, nunggu aja kan ngeliatin aja, jadi ngantuk ya, Bosku? ya Oke, kita taikin badge-nya mungkin, kalau misalnya pakai badge seribu ini gacor kali ya. Kok bawa mau spin lagi ya? Aduh, boy spin aja lah. Kita ya, bosku. Tadi gue mau spin mikir gak jadi. Bingung juga kalau pakai pola-pola itu ya. Semoga aja ini gacor lah. Kita anginin aja. Kalau abis ya, apa-apa tetep gue upload ya, bosku. Karena gue niatnya mau ngabisin ya. Gue niatnya mau ngabisin, bosku. Udah lama gak depo, Udah 1 bulan lebih gak dia Wah, dapet spin tambahan lagi Biasanya berapa nih kalo dapet speed tambahan Nih tapi percaya memang terbaik ini The banget percaya nya ini, mantep banget Wuh, kira Tambahan 5 Hmm biar permainan ini nggak ngantuk ya jadi makanya gue buy spin by spin aja kalau uh, kita spin otomatis turbo atau spin cepat ya bikin ngantuk itu bosku asli tapi kalau malam gue ngantuk ya walaupun jam 1, jam 2 malam, jam 3 malam ya gue main ini nggak ngantuk, kenapa ya? karena mungkin gacor kali ya, jadi dapat terus gue ya Excited lah ya Hmm ayo mantap. Biasanya malah nggak gacor ya, ternyata gacor bosku. Lumayan ya daripada lumayan, manon bener-bener Lebih banget loh. Betul, gue kira nggak gacor gara-gara dapat -gara free tambahan. tambahin lagi skaternya dua lagi wah enggak gitu dah. oke mantap birunya pasti lagi birunya lagi enggak dikasih sensasional terus mantep bosku ya mantep banget oke dapet lagi bijunya birunya hatinya Matahari ini yang belum pecah nih, belum dapat matahari kita. Kadang gini sih ya, kalau kita niat ngabisin malah dikasih kalau kita niat apa terlalu takut takut tuh malah ya abis ya bosku. Tapi lebih baik ya main aman aja, jangan ngikutin gua ya bosku, jangan ngikutin ini, ini dilarang mengikutin permainan yang seperti ini bosku. Seperti yang video-video gue sebelumnya aja, main santai, main slow ya. Tetapi bagi kalian yang masih modal minim, modal sedikit, loh, modal-modal, apa, 20 ribu, 30 ribu, jangan coba-coba ikutin seperti gue, bosku. Hmm, mantap hatinya pecah, oke okay, the best. Oke okay, kuningnya konek juga Birunya konek lagi Oke okay, hatinya Wah Ini tuh tak... Ini udah datang kayaknya Ini momennya, pecah-pecah terus ya di luar ya bosku Sudah terlihat kalau Apa pecah-pecah terus di luar Kayak gitu langsung aja gaskan Langsung bias, spinnya bosku ya. kalau pecahnya Udah terus-terusan kayak gitu langsung gaskan Oke, ini udahlah kayaknya Kayaknya durasinya terlalu panjang, jadi ini nanti menang kalau pasti bawa portable screen. Oke, kita lihat. Oke, kuningnya bagus, tambahin lagi birunya hijau tosca. Di hati konek bosku matahari dong kasih matahari dong beres pensar ribu nih jebret aduh uh mantap oke birunya konek juga hijau toskanya konek juga kuningnya kuningnya kuningnya dapet dong gak dapet lah masa dapet Oke ditambahin bulannya bosku ya. Jebret lagi petir dikasih lagi petirnya bosku Kali dua ribu balik modal kita bosku Balmode ya Dapet balik modal kita Oke Hmm kuning lagi kuning lagi Terus Pecah bener bener bener ini momennya Udah, udah datang momennya udah sampai ini oke okay, jatuh sekali mantap sekali wow kuningnya juga best terus hmm, dapat skater tambahan lagi bosku Empat skater langsung turun ya bosku ya. oke okay, fix banget ini mah pasti kita cuan ya bosku yang modal 66 ribu, apa 60 berapa ribu tadi langsung aja kita WD habis ini bosku ya Jangan lupa like, like comment dan subscribe-nya dulu ya, Bosku. Supaya kalian nggak ketinggalan game-game terbaru dari gue ya. Supaya kalian terhibur setiap harinya melihat game ini ya, Bosku. Ya. Jangan jadikan game ini sebagai sumber mata pencaharian kalian ya, Bosku. Jadikan game ini sebagai sumber hiburan aja, Bosku ya. Hmm, gas ke langsung. oke Oke, okay, bulan sama connect konek bed tambahin lagi petirnya, mantap sekali Dapet 200 rebet kita bosku ya Oke, okay, Jotoska jos joss banget gila, hijau biasanya juga joss banget ini hmm, merah hatinya connect juga lagi Bede bulan konek terus ini The banget Konek-konek terus Oke, fix banget ini Auto sensasional dapat berapa ini kita? Udah dapet delapan ribu Oke, langsung aja kita WD ya Ketemu lagi sama gua di konten selanjutnya See you guys semuanya Bye-bye